kita akan selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka Allah berbunyi Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan